Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat leslar dimanapun kalian berada. Diva TV kembali hadir untuk mengabarkan vitamin dan kabar terbaru nih dari idola kesayangan kita, Lesdin Rizky Bilar. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, comment, dan subscribe.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 Baiklah persahabat selalu dimana kalian berada Untuk kabar terbaru di seri hari ini persahabat ya Bagaimana akan memberikan vitamin bahagia Karena warga Konoh ini kangen banget dengan BBL persahabat ya Kita lihat aja disuguhkan langsung oleh Papa Bilar Si Gembul, si Emes, Masya Allah Si lucu banget persahabat ya di sini BBL lagi tidur masahabat ya Tapi matanya itu melek, aduh ini efek berat ngantuknya sahabat, ya Masya Allah Kalau kata Papa Bilasti Ini mirip banget sama bundanya Sama bunda Lesti Kalau tidur tuh melek ya. <gifat> Ini lucu banget Momen ini pun di kembali oleh akun Lesti Tim Ada kalimat gansun juga yang dituliskan Berat banget tuh mata ya bang Katanya tuh aduh Masya Allah banget ya Komentar pun banyak sekali diberikan Salah satunya dari akun Afidah Mengatakan Masya Allah bibirnya gemoy banget Kalau abang El cewek pasti cantik banget Modelan bibir susah dicari katanya tuh Masya Allah banget ya kita tentunya langsung disuguhkan vitamin bahagia oleh papa bilar vitamin langsung dari BBL, aduh lucu dan kiat menggemaskan. kita akan yang mudah-mudahan BBL selalu sehat, selalu menjadi kebanggaan kedua orang tuanya dan kita masih menunggu kejutan lain hingga vitamin bahagia terbaru berikutnya. tetap stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya. Bagaimana tanggapan kalian persahabat mengenai informasi ini? Silahkan berkomentar bang ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.